Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana doa dan amalan agar cepat mendapat jodoh? Tidak ada doa khusus untuk bisa memohon kepada Allah spesifik doa yang dari Nabi supaya dapat jodoh-jodoh dan sebagainya. Tapi sesungguhnya banyak isyarat-isyarat umum dari Al-Qur'an dan hadis. Untuk mendapatkan apa yang anda tanyakan ini. Allah dekatkan saya kepada yang halal daripada haram. Bukankah mendapatkan pasangan halal baik daripada yang haram? Jika anda meminta yang halal kepada Allah untuk meninggalkan yang haram, Termasuk di dalamnya, kita memohon kepada Allah untuk diberikan jodoh yang terbaik kita. Misalnya doa surah Baqarah ayat 201, Allah sampaikan kalimat Rabbana atina fid dunya hasana wa fin hasana wa qina Dan di antara tafsir Hasanah itu mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan. Termasuk jodoh. حسنة وفي الآخرة حسنة و...